Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya untuk anda tentunya dari sentuhan S News. Kita sebagai warga Indonesia diharapkan agar bisa menjaga kerukunan antar umat beragama maupun seagama. Ingat wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana Muhammad Hasbius, agen saat menyampaikan amanah sebagai pembina pada upacara bendera. Bagaimana liputannya Kita ikuti info selengkapnya. Kita sebagai warga Indonesia diharapkan agar bisa menjaga kerukunan antar umat beragama maupun seagama. Kata wakil Kepala Madrasa Bidang Sarana dan Prasarana, sekaligus guru mata pelajaran hadis Madrasa Senawi Negeri 7 Sungai Selatan. Muhammad Hasmi SAG saat menyampaikan amanat sebagai pembina pada upacara bendera, Senin. 6 Maret 2023 di halaman utama Madrasah. dirinya mengatakan sebagai warga negara yang baik dituntut untuk menjaga kerukunan saling menghormati antar umat beragama kita sebagai umat Islam maka kita dituntut untuk menjaga kerukunan menghormati dengan agama lain jangan sampai menimbulkan kegaduhan ucapnya. Muhammad Hasmi menambahkan, pengertian menghormati agama lain adalah menghormati agama dan pemeluknya tanpa mengikuti ajaran agamanya. Hal ini senada dengan ajaran agama Islam yang termaktub dalam surah Al-Kafirut yang merupakan dalil dalam bertoleransi beragama atau saling hormat menghormati dalam beragama tambahnya. Lebih lanjut, Muhammad Hasmi menuturkan selain menjaga kerukunan dan menghormati antar umat beragama juga di dalam agama Islam. Bayangkan sampai saat ini banyak paham-paham dan aliran-aliran dalam Islam yang nampaknya sudah saling dibenturkan. Kita harus waspada, jangan sampai kita mau berselisih sesama untuk Islam, antar aliran dan satu dengan aliran yang lain. Kalau kita punya keyakinan, maka kerjakanlah sesuai dengan keyakinan kita itu. Tidak perlu mencampuri urusan aliran yang lain, jadi sama-sama tidak saling menyalahkan. Mereka punya dalil dan kita juga punya dalil, maka dengan seperti itu tidak akan timbul perselisihan sesuai dengan apa yang dicontohkan ulama-ulama terdahulu jelasnya merespon yang disampaikan pembina upacara Ahmad Najim kelas 9B dan yang lainnya menyatakan mereka akan melaksanakan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya menghormati dan bertoleransi dengan agama lainnya kami akan berusaha melaksanakan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya dan juga selalu menghormati agama lainnya agar tercipta kerukunan dan kedamaian dalam beragama. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya. Dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Raisa Umir beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTS 7 Sungai Selatan hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.